enak juga bu di sini sendirian sore ya Tentu saya nyaman kamu bu enak ya sore bu aduh adi belum tidur nih bu geseran dong boleh gak geseran kayak dulu di rumah di sofa tuh di bangku Karena dia suka geseran padahal itu kan buat sendiri tapi adi maunya sama ibu <tuh>, Memangnya manja ya bu ya di sini bisa gak geseran? ikut Adi. Ya bisa mau ngapain? Mau ngapain lagi? Mau ikut Ibu. <girly> adi udah pulang kerja tadi siang. Karena dia mau ngurus stnk motor. Besok Adi mau ke Jogja Bu, mau ketemu Mbah, mau ketemu Mbah Ibumu. Abis operasi mata dia kemarin. Abis operasi katarak. Adi besok apa yang lihat perkembangan matanya? Gimana? semoga sehat sih Mbak Bu ya ada juga sekangen sama Mbak sih semua-muanya lah kangen lah aduh Bu ya Bu Bu dimanje aja di ngomong panjang lebar tawa-tawa sendirian kagak ada saut-sautnya Allahu Akbar Bu nih adik kasih tahu ya ini kan sebelah hotel nih ngapa di sini ngapain di sini itu di raja hotel bagus malah di sini huh. ibu ibu eh Ibu. bu bener bu ya sejak ibu pergi tuh berantakan bu duniamu <laughs> ya nggak sepenuhnya berantakan sih kita adaptasi bu namanya anak ya kan adaptasi semua mandiri lah tapi ya berasalah nggak ada sosok ibu tuh kayak lah ya gitu, Ya rapi aja, kurang rapi gitu Ya makanya ada sosok Pengganti ibu gitu Bukan pengganti, penerus ibu lah Penerus peran ibu gitu Itulah pentingnya gitu Hebat banget sih jadi seorang ibu ya Jadi seorang wanita Keren, keren Kenapa ya marah hmm. Ya namanya gak bisa tidur Matanya nah, udah sepet nih emang nih Ntar juga tidur malam, besok udah senyum, selalu. Besok kita hadapi hari-hari dengan senyuman. <guluh> ya, Bu, ya, iya lah kita mau ke Jogja, Bu. Kita mau ketemu Mbak Uti. Baju hati bagus, Bu. Asap Bu. Punya Ian, tuh, dikasih sama Mas Ian. Turunin, Adi mau. Belum bisa beli, nanti aja, ya adik kan sering beri nyi buat ibu ya, yang... gimana ibu terang gak bu, udah diyasinin, masih gelap emang, terang ya, udah ya, bagi-bagi sama teman yang lain, terang terangan Insya Allah sering-sering marida ya, ya, oke, okay. dan nih aduh betul, jadi mulai tidur nih, Tanggung-tanggung dulu SMA-nya kuburan sering nongkrong kuburan sekarang tiduran lagi di sana mah kuburan Cina gede-gede disini mah kecil-kecil gak bisa tiduran bu oke okay? thank you semua itu semua bu ngevlog bu ngevlog ibu pokoknya semoga ibu terus diberikan rahmat sama Allah subhanahu wa ta'ala ibu kuburnya diterangin sama Allah diluasin ibu ditempatin di tempat yang pantas bu ya gak kan? layak bu di samping di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya Bu. Insya Allah ntar kita semua nyusul. Kita bisa reuni lagi. Amin ya robak alamin. Buat eh, ah pesan-pesan ya buat fansi, tapaan udah. Love you. Bye. Assalamualaikum